saya berada di Athena Yunani dan dari kota ini menyampaikan inspirasi untuk keluarga Indonesia bahagia suami yang memberikan perhatian karena memang wanita adalah makhluk yang butuh penerimaan, perhatian, pujian melebihi laki-laki dan memang cukup sulit bagi laki-laki untuk bisa memberikan perhatian hal-hal yang detail. Karena memang laki-laki itu secara umum gitu ya kebanyakan bersifat global. Jadi kalau mereka dengan memperhatikan hal detail, itu memang keahlian seorang wanita. Tetapi karena pernikahan adalah hidup bersama jangka panjang, di mana kita harus saling membahagiakan, maka kalau kita tidak bisa detail dalam urusan-urusan yang lain, maka detail lah ya dalam hal memperhatikan kalau ada perubahan kecil dalam istri mungkin dia hari ini kok kelihatan lelah gitu ya biasanya kan cheerful nggak diperhatikan dia kayaknya kelihatan sakit nggak diperhatikan ini ini menjengkelkan ya tapi kalau dia kelihatan lelah kamu lelah ya gitu istirahat deh sana biar saya anak-anak saya antar ke sekolah ya atau kamu uh, sakit capek nggak usah masak deh hari ini kita beli makanan aja makan di luar. Nah, Ketika-ketika suami memberikan perhatian seperti ini, istri merasa aman, merasa dicintai, merasa dihargai. Dan sering justru dengan diperhatikan begitu, tiba-tiba sembuh. <laughs> Kenapa? Kekuatannya muncul lagi karena memang wanita itu kekuatannya di perasaan, di hati. Ketika hatinya bahagia, dia tidak ada capeknya ngurus anak, ngepel, nyuci, bikin makan. Waduh, wanita itu diciptakan sebagai penolong. Untuk bisa menolong, dia harus lebih kuat daripada yang ditolong. Tuhan memberikan dia kekuatan ekstra yang luar biasa. Tapi kekuatan itu ditaruh dalam sumbernya yang namanya hati atau perasaan. Dan hati atau perasaannya akan bahagia kalau diperhatikan karena itu suami yang memperhatikan istri akan membuat istrinya punya kemampuan sebagai penolong yang luar biasa dan bisa menjalani pernikahannya dengan bahagia Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Athena Yunani Salam Dahsyat Luar Biasa